To my channel Tante Gaming bersama Arena Bermain Gebiar 1,2,3 Hari ini aku bakalan nyepin lagi dengan video terbaru dan pola Dan pastinya trik nyepin untuk menaklukkan kaki Zeus kita dengan Arena Bermain yang selalu rekomendasi The Gebiar 1,2,3 Hari ini aku bawa modalnya seperti biasa kurang dari 100 ribu di cuan 90 ribu dengan modal 90.000 pastinya aku tidak akan buy spin ya karena pola-polanya yang setiap hari aku bagikan untuk kalian ini sangat pola yang gacor dan hoki sekali dan sangat rekomendasi untuk mencari gratisan. Oke, kita gas langsung ke pola pertama di bet 2.400 taruhan ganda aku aktifkan. Pola pertama ada pola 10 putaran otomatis di dua checklist aktif, spin turbo, dan checklist lewati layar Untuk kalian yang sudah menunggu sekali pola-pola dan trik nyepin terbaru dari aku di gamenya si kaki Zeus Di arena bermain yang sangat rekomendasi juga untuk kalian langsung on the way JP dan weddingnya biar lebih pro nyepin-nyepin di si kakek jeus di gebiar 123 langsung aja untuk join ke video terbaru aku yang hari ini aku upload untuk kalian ya oke untuk pola-polanya kalian boleh banget untuk simak videonya sampai selesai biar kalian lebih paham dengan pola-pola yang terbarunya di video terbaru Oke untuk pola kedua aku masih memakai 10 putaran otomatis kita mainkan ke bed yang lebih tinggi aku naik ke bed 4800 taruhan gandanya kita mainkan kita kita memakai posisi taruhan ganda di nonaktifkan ya untuk putaran yang kedua di putaran 10 otomatisnya masih di checklist Uh, dua aktif di checklist turbo dan checklist lewati layar Wow skater 3 skater 3 sudah menjadi bayangan guys Oke okay, skater 3 sudah mulai menjadi bayangan Oke okay, kita coba pindah ke pola manual Wow skater 3 nya udah sering banget ya untuk muncul Oke okay, kita gas ya ke pola manual beberapa kali oke wah udah mulai terpancing ya di putaran 10 putaran otomatis pola yang aku putar dua kali sudah terpancing nih oke lanjut manual wih cakep banget berpindah pola langsung aku mendapatkan gratisan pertama oke di bet 4800 oke cakep banget ada kali 4 2 dan 2 cincin ya yang pecah cincin dikali 8 langsung mendapatkan nice 76.000 Oke cakep banget ya gratisannya Cepat banget aku dapetin padahal modal aku masih terlihat aman sekali Oke modal aku masih terlihat aman sekali dari modal 90.000 modal aku masih Tersisa 59000 ini masih termasuk aman sekali ya teman-teman Tapi gratisannya enak banget langsung aku dapetin Wah berarti dapat banyak banget nih Langsung mendapatkan tambahan cuan secepat ini Wah wajib banget untuk lanjut nyepin lagi Jangan ditinggalkan terburu-buru ya Kalau kaki Zeus lagi ngasih gratisan yang secepat ini Oke kali-kaliannya masih bertahan Belum naik masih di kali-kalian delapan Oke okay, kuning pecah ada kali lima dan kali dua di akhir sepin oke okay, dikasih kali-kalian yang connect Oke satu 171000 di gratisan pertama pre sepin pertama yang aku dapatkan ya cuannya Oke okay, kita lanjut ya untuk nyepin oke okay, kita cari lagi tambahan cuan kita putar kembali pola-polanya di pola 10 putaran otomatis Oke kita coba, aku coba tahan ya di bed 4800 untuk memutar kembali pola 10 otomatisnya Oke udah selesai, nah kita coba, kita coba main ke bed 10K Dan kita putar lagi 10 otomatis ke bed 10K Oke kita memainkan DC juga Oke DC-nya kadang diaktifkan kadang di nonaktifkan ya Nah kita gas untuk memutar kembali pola-polanya dan jangan lupa juga untuk kalian selesai kalian menonton videonya sampai detik terakhir ini wajib banget ya langsung kalian share dan like-nya juga ini wajib banget nih yang punya komunitas-komunitas grup di whatsapp ataupun di telegram kalian wajib banget untuk kalian langsung share Siapa tahu teman-teman kalian yang menunggu pola-pola gacor dan arena bermain gacor juga yang senang banget untuk nyepin-nyepin di si kaki juice. langsung bisa aja bergabung ke Gebyar 123. Link bermain sudah tertera di deskripsi aku. Oke, kita ke pola manual langsung ya. Wih, sayang banget kali 6 gak connect, guys. Wih, cakep banget. Momen kali 6 yang tidak connect, ternyata aku langsung dapat lagi gratisan kedua. Oke ini sangat rekomendasi banget ya Gratisan kedua di bed mentok aku Di bed terakhir aku Di bed 10K Oke aku full banget dari pertama nyepin Sampai aku mendapatkan Dua kali gratisan Ini full banget ya memakai dua checklist aktif Di Spin turbo dan checklist lewati layar Wih cakep banget Mahkota pecah Ini pecah nyampe 130 lebih Oke ada kali dua dan kali empat Yang connect Wow Wow cakep banget ya Pecahnya cuannya Nyampe ke 100 lebih Oke walaupun kali-kaliannya Mini banget tapi langsung meledak Sensasional 600.000 ribu Ataupun 800.000 ya Tadi wow cakep banget nih Wih cakep banget teman-teman Di gratisan kedua Wih dapat tambahan Sepin juga Wow super komplit banget ya Gratisan keduanya super komplit Banget Dapat sensasional dapat momen mahkota pecah dan dapat juga tambahan spin Oke okay. skater tiganya nyangkut di dalam gratisan aku Oke okay, cakep banget nih semoga enak banget isi cuannya Oke okay, biru pecah dua kali pecah ya Wow cakep banget kuningnya lumayan banyak kuningnya Oke okay, hijau dan biru juga Oke okay, ada kali empat dikali 10. Oke, okay, aku dapat nice 215.000. Wah, kayaknya aman banget gratisan yang kedua yang aku dapatkan dan mendapatkan tambahan spin juga. Ini sangat rekomendasi sekali ya. Dari modal 90.000 tanpa bayi spin, aku hanya mengandalkan dua gratisan yang aku dapatkan yang aku pancing dengan pola-pola gacor dan trik nyepin terbaru di Si kaki Zeus pastinya dengan arena bermain gembiar 1 2 3. Aku bisa on the way untuk WD dari cuan 90.000 ya, teman-teman. Wow, cakep banget. Sampai satu juta lebih di gratisan 10k. Oke, teman-teman, nanti ketemu lagi dengan aku di pola terbaik